Di Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak terdapat pulau yang indah, pulau yang cantik. Salah satunya bernama Bajo Pulau. Bajo Pulau adalah pulau-pulau kecil berpenduduk terletak tidak jauh dari pelabuhan samping terletak sekitar 45 km dari kota Bima Bajo pulau dihuni oleh mayoritas suku Bajo dan suku Bima. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagian nelayan. Masyarakat Bima merupakan campuran dari berbagai suku bangsa. Suku asli yang mendiami Bima adalah orang Dunggu. Sebagian besar mendiami daerah dataran tinggi. Secara mencatat kepercayaan asli orang Tunggu adalah animisme yang disebut marapu. Bajo Pulau sangat unik di mana konturnya yang berbukit berbatu serta memiliki pemandangan yang sangat indah. Asri serta alami Selain itu, pulo juga memiliki Pantai yang indah Pasirnya putih Cocok untuk berkain Di sini nanti kita Juga akan berburu Kambing gunung Kambing yang hidup di bukit-bukit tandus Bersang dan penuh batuan kambing-kambing sini pintar memanjat penuh batuan pantai yang jernih kita akan merapat di sini di pantai ini kita juga bisa menikmati indahnya matahari terbit juga terbeda Di Pulau Bajo ini juga terdapat Telaga, bernama Telaga Bidadari dan tentu juga pemandangan bawah laut bisa kita nikmati sepuasnya di Pulau Bajo ini. Pergelanan menuju Bajo Pulau menempuh waktu sekitar 15 menit dengan menggunakan perahu nelayan. Perahu nelayan banyak bersandar di pelabuhan Sape.